Bir makin terhampar dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna, logika tak berdaya di tepian. Aku pengacu Atau kau tidak peka? Ku mendambakanmu, mendambakanku Bila kau butuh telinga untuk mendengar Bahu untuk bersanar, raka untuk sayang biar saja menanti tanpa batas tak Aku nambahkan rumah bila kau butuh tali untuk sana tak takut Akulah orang yang selalu ada untukmu Meski hanya sebatas teman Ku yakin Bertepuk dengan sebelah